luk yang Allah Taala buat patuh suruh manusia tu perhati yang Allah buat langit, bumi, bukit, sungai, laut, pokok kayu, binatang, manusia dan semua tiap-tiap perkara -tiap suruh manusia tu perhati dan yakin bahawa ini adalah suatu kejadian yang adanya pencipta maknanya adanya tuwe yang buat benda tu tu, Allah Ta'ala anda bertanya beberapa kali. Aillaahumma Allah ada ko tu helain lagi bersama dengan Allah. Tak siwi maknisiyo syirik, tak siwi maknisiyo glewing dalam akidah dia. Allahumma al Amman sama فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتشجرها شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض Ayat 20. Sapan Surah an Masuk juzuk yang ke 20. Alhamdulillah. Semua ayat-ayat ini -ayat patuh. Ayat yang berikutnya hubungi dengan kejadian Allah SWT maknanya makhluk yang Allah Taala buat lepas tu suruh manusia tu perhati yang Allah buat langit, bumi, bukit, sungai, laut, pokok, kayu, menata manusia dan semua tiap-tiap kera suruh manusia tu perhati dan yakin bahawa ini adalah suatu kejadian yang adanya pencipta maknanya adanya Tua yang buat benda tu Lepas tu Allah Ta'ala pun tanya Beberapa kali A'ilahumma'Allah Adakah Tuhai lain lagi bersama dengan Allah Tak siwi manusia syirik Tak siwi manusia glewing dalam akidah dia Lepas tu nak vi kejaknya Tentang kejadian yang Allah Ta'ala buat Bila orang yang perhati makhluk-makhluk Allah, dia akan yakin bahawa adanya pencipta ataupun adanya Tuhan yang membuat makhluk itu. Kita orang Islam ni yakin. Sejak daripada kecil-kecil lagi kita belajar, kita ngaji, diasuh, diberi ilmu, katanya semua ni adalah makhluk Allah. Selain daripada Allah, semuanya makhluk belakang. Makhluk-makhluk ni maknanya? Singti tuksan. Khaliq. Pusan. Iaitunya Allah. Khaliqun. Makhluqun. Jadi Alhamdulillah. Pakat kejak belakang ini. Bagi setiap orang Muslim, seorang mukmin. Cuba kita tengok juzuk yang ke-20. Nah bermaknanya mula daripada hari ni ada lagi sebelah juzuk. Nak boleh habis Quran ni wallahualam. Lama mano pula. Nah, nak boleh khatam minal jinnati wannas. Ayat akhir sekali di dalam Quran. Ayat 90 surah an-namli. Bahkan siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Dan menurunkan air hujan dari langit untuk kamu? Cakap, orang Islam dia akan jawab katanya, Allah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanaman kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya. Yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Dan cuba kita gambar tak? Kalau kita ada tengok hari-hari, ayu je pokok kayu go to goni goni tu hah pertanyo adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah nota kaki 1280 yakni yang dapat mencipta dan mentadbirkan semuanya itu ada lagikah ceraklah kita orang Islam tak ada syirik dalam hal ni orang Islam semua dia yakin katanya Allah lah yang mencipta patu tentera-tentera Allah iaitu nya malaikat. Qadudduq qumdu la sumu langit, bita matahari, bulan, dunia, laut, ike walaupun sumuk sekor pun Allah Taala jalo kepada dia. rezeki dia. Yang Allah Taala firman wa ma min dabbatil ard illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha kulun fi kitab mobil tidak ada benda yang Ngayak yang de jaleh atas mukabming sumu Allah taala jamin rezeki dia apa apa lagi manusia manusia de royak katanya tak ada rezeki tak ada kerja pin pai tidak bermaknanya orang tu tak ada usaha tapi Allah Taala jamin siap-siap ada -siap rezeki bagi tiap-tiap orang. Bah Allah tahu katanya, tepat keluar dia daripada perut mu' dia dan tepat dia nak mati. Bombing mano, kubur dia dak di mano, tahu bih. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tahu bih. Kullun fi kitabim mubin. Semua tu tercatat di Loh Mahfuz, siap-siap. Siap Nasi siapa nak nikah dengan siapa boleh anak cucu berapa nasik berapa butir yang nak makan ai berapa titik wak gapo dengan siapa tapi mari ke dunia ni sebab musabak yang panggil iaitu nya sahit thi ma thi pai het le phon ogetu wak tu wak ga ni kadang-kadang setengah-setengah orang mai khad kip la tanya nak duduk situ you nak wak ga tu you nak duk tambang tu duk mai khad dia ya mari, mari, setengah-setengah orang -setengah katanya, eh aku tak ada skor-skor, sikit, sikit habuk katanya, nak duduk lagu ni, nak jadi lagu ni. Ini sebab itulah, kita kena yakin katanya, Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Qaddarallahu wa ma sha'afa'ala. Allah Ta'ala sudah pun takdir, japa yang dia kehendak, maka dia buatlah benda tu, mengikut kehendak dia. Sebab itulah, kita ada mengaji akidah, iaitunya kudrah iradah, iaitu ada tu. Qudrah makna kuasa, iradah makna kehendak. Nah, alhamdulillah. Jawab pe dalam ayat ni, cerak ni. A'ilahumma ma Allah, ada ke tak tuhan lain daripada bersama dengan Allah? Cerak nah. Orang Islam yang tak ada syirik dalam hal ni. Tidak jawab pe dia. Bahkan mereka yang musyrik itu adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran. Maknanya tauhid kita pun jangan jadi orang syirik. Jangan ada selumas-selumas piah-piah syirik pun jangan wia ada. Amalan kita, akidah pegangan kita dan cara hidup kita pun jangan wia ada syirik. Kalau ada sikit-sikit, pat nak dok tok tok jangan jangan jangan jangan jangan wia ada syirik walaupun sikit. Mari pula ayat puluh satu. Atau siapa kau yang telah menjadikan Bomi tempat penetapan ha, Ini bombing pula Dan telah menjadikan Sungai-sungai di antara Bahagian-bahagiannya tu, Tuhir katanya Waja'ala khilalaha tu Tuhir Jadi bombing Adanya tepak, Lorong-lorong, maka jadilah sungai Masya Allah, jadi carok Jadi sungai, jadi laut dan sebagainya Jaba lagi dan telah menjadikan untuk-nyo gunung-ganang yang menetapnyo gunung iaitu bukit-bukit sebagai paku dunia paku untuk nak wujud dikejak bom ini. tok kocok. nah alhamdulillah dan juga telah menjadikan di antara dua lauk yang masin dan yang tawar sekatan semula jadi Walaupun nak with yasad mai fikir katanya, bak boleh lauk masing sungai tawa. Allah Taala yang menjadikan batas se, maknanya sekat tel di antara lauk dengan sungai. Padahal aitullah aitullah ai iduk memusinggi mari naik suruk paseh dan sebagainya. Tapi bak apa ni tawa hak ni masing. Ni Tuhai raya di dalam ayat ni iaitunya hajizah, hajiz maknanya penyekat. Dalam surah lain, surah ar-Rahman iaitunya barzakhan, barzakhan la yabhiyan, iaitunya Allah Ta'ala sekak di antara lauk dengan masing, tidak lemad, tidak gimari, walaupun air gimari, tapi air masing, atau air sungai ya tidak akan masing, dan air lauk ya tidak akan tawar ni kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita nak pergi fikir nak pergi haid pun dia sahid himatipai himat, himat. yang tu tak ada gapuh. ngaji pergi kaji pergi kadang-kadang betul kadang-kadang tak betul Allah ta'ala beri okat kepada manusia boleh kaji belakang walaupun atas bintang, atas matahari sekalipun duk royak katanya matahari ni ke ongsa celsius kalau kita fikir dengan otak bodoh-bodoh kita siapa nak pergi ukur kan dah Sapa dok gi ukur matahari ini panas ti ongsa. Tak ada sorang habuk atas muka dunia ni walaupun bijak secara mana boleh warga tu boleh warga ni. Tak ada siapa dok gi ukur tapi agak-agak gitu. Ha, boleh dengan dengan dunia ni berapa kilo? Ke lamai? Sapa dok gi ukur? Nabi ta tu bitan ni tapi ramal agak-agak katanya lebih kurang secara tu. Alhamdulillah kita pun tak ada partisip benar hak manusia duk kaji kadang-kadang betul kadang-kadang tak betul sebab tu saya dak royak semua surat withiasat trap dai yang tidak memiliki surat mai surat kau yang masih boleh tapi pas surat mai ma bila sedang surat kauยกเลิก lah ni lah naku tu mudah-mudah kita ngaji atas muka dunia ni tak ada benar hak cakcein 100% kalau deskigo yang mari daripada otak manusia walaupun reng daripada mulut ke mulut, daripada kajian yang manusia kaji, ada betul, ada tak betul, sebab kita, walaupun nak pergi kaji, kaji pergi. Nah. Semula jadi, yang memisahnya, yang memisah lagu mana. Hak ni dia suruh tengok dalam penjelasan mengenai ayat 53 surah al-furqan. apalah. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Ini tanya yang kedua nak wujud yakin kita orang Islam ni dengan Allah Taala. Jangan syirik walaupun sikit. Dan kejadian yang Allah Taala buat makhluk Bahkan tidak jawab pada dia Bahkan kebanyakan mereka yang musyrik itu Tidak mengetahui nah, Tengok dua dah Itu herayat katanya Orang syirik yang pertama sekali Saat ini gelawin Yang kedua Tidak mengetahui Tak tahu benar hakikat yang sebenar Mari pula ayat yang ketiga akhir Untuk pagi hari ini Atau siapakah yang memperkenankan doa Orang yang menderita Apabila ia berdoa kepadanya Tu, he tanya. Sapu, dok trimu, dok o. Oge hoduk dalam power cukcheon, pawak yak lambak. Waktu dia dok susah susoh. Dok dalam laut, dok situ, dok sini. Waktu susah tu. Patu dia mitok juga. walaupun pengogei kafir sekali pun dia mitok. Nih saya tengok deh. Setengah tengok oge, oge di sampah lepas pada dia plot tide. Oge sian, oge sian jatuh dalam jatuh. Kapal dia pecah perahu dia terbalik duk dalam laut dia kata dua, tiga hari lai duk dalam laut sejuk so, sekali dia kata sain-sain dia mati mati mati mati dia ni dak tahu nak buat aku mano hak dia pegang sing sakit hang lai mari, bih, waktu tu gotu gotu ni dia mari habis waktu tu dia katanya dia ambil rokok rokok ada lagi dalam dalam beg dia walaupun basah-basah pun ya waktu beg waktu beg pagi semua semua, tengah duduk dalam laut tu. Ada cuci besar. So, ya? Ambil wakil, dia ya kata, Ya pahwana, katanya, kalau sekiranya dia, diselamat, tak mati, you not give way and drop, kedi, goto, goni, Ada lah, benda hanya duduk ayat. Ni nak no, ayat katanya, benda ni, benda biasa berlaku di zaman jahiliyah dulu pun, ada peristiwa yang berlaku. Nak no, ayat katanya, walaupun orang kafir sekali pun, Allah ta'ala, weh, Pesan-pesan, sain, dia duduk pawana go to goni go to goni to heavy. Apatah lagi kalau nak royak nya orang Islam. Orang Islam kita ni apabila duduk dalam pawak pakati, kita semaya, kita berdoa, kita sedekah, kita buat baik. Tapi ingat, apabila kita duduk di dalam kesusahan, duduk dalam pawak cuk cer, mai pakati, lebih-lebih lagi Allah Taala nak terima doa. Kalau dah kita berdoa dengan sebenar-benar ikhlas daripada hati kita sebab itulah Allah Taala tanya di sini atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghapuskan kesusahan siapa anak kita kaliuar soalan siapa serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu mendiami dan menguasai bumi mana lagu mana telah kata telah sama-kata, orang baru yang mari ni, dia ganti orang dulu. Supaya kita mari, ganti daripada mak-pok untuk nenek kita. Sikit lagi, anak, cucu, cicit kita ganti tempat kita pula. Mari jadi dunia ni, jadi kau maju, kau maju, kau Tapi bukan arti suruh mari buat maksiat. Buat maju tapi buat maksiat tak seh. Nak jadi dunia ni maju, orang apa maju. Rung-rung, boleh jadi orang dulu tak biasa fikir, Oger zame yuk main PK ataupun benda hok orang yang dulu biasa fikir dah kita mari peraprong mari kekai we jadi khomaju tupok tamah di atas orang-orang hok zame dulu duk buat tu dah tu jual to have letak kita di atas muka bumi dia panggil khulafa al-ard maknanya silih ganti daripada anak cucu cicit cocok sampailah hari kiamat Tuhan tanya pula a ila Allah Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Ada lagi, weh, kau tu tuhan lain? Tak ada dah. Dah, jawab Pai katanya, tak ada dah. Amat sedikit di antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu. Nah, tengok. Qadilam ma tazakkarun. Ni tuhan raya. Sikit yang ada di dalam Quran ni dah. Kebanyakannya, orang okay, molek. Tapi banyaknya tuhan raya di dalam Quran, orang okay, tak molek orang fasik, orang kafir, orang munafik, orang apa. Banyak belaka tu, luar Tapi hok sikit-sikit sikit sikit sikit, ya itunyo orang berjuru, orang baik, orang ingat, orang syukur, orang gak bertawakkan orang apa. Sikit. Sebab tu nah, kita pun insya-Allah boleh masuk di dalam ayat-ayat ni belaka. We yakin dengan iman kita dan nah kebaikan yang Allah Taala takdir kepada kita. Patu sambung lagi ayat selepas daripada ni. Hubungnya dengan ayat-ayat ni juga.